Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini Ada kabar yang sangat membuat kita pastinya kagum ya dengan sosok Lesti Sebelumnya persahabat, empat minggu yang lalu kurang lebih Tentunya di acara Indonesian Idol ada tentunya kontestan yang membawakan lagu egois persahabat yaitu Novia dan tentunya di postingan Indonesian Idol persahabat. Di sini ada sebuah kalimat yang ditulis, pecah banget Novia Tumeang berhasil membawakan lagu egois by Lesti Kejora dengan versi yang berbeda ternyata pusingan ini pun mendapat komentar langsung dari Bunda Lesti 3 minggu yang lalu, kalimat komentar Bunda Lesti Kejora sayang, makasih udah nyanyiin lagu egois love banget, kata Bunda Lesti dan langsung dijawab juga enam hari yang lalu oleh Novia wah, makasih kakak Lesti sambil diberikan love bersahabat ya, masya Allah Seneng banget ya melihat Bunda Lesti yang menghargai Orang-orang yang nyanyiin lagunya dia Ini keren Suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan dan makin kagum Dengan sosok Lesti Kejora Begitu banyak tanggapan komentar juga diberikan Di antaranya dari akun Hasanah 12339 Selalu menghargai orang lain Tak peduli dia artis senior Atau bahkan baru calon artis Luf Dede begitu banyak ya tentunya tanggapan positif yang diberikan dari orang baik untuk idola kesayangan kita, masya Allah. Kemudian persahabat kita simak juga di sini ada tentunya postingan video di akun TikToknya Dirza Dirgantara yang di repost oleh Lesti Alwati, persahabatnya memperlihatkan ada dua pria di dalam mobil persahabatnya sedang tentunya di perjalanan sambil mendengarkan lagu Lesti Insan Biasa. Ternyata bukan hanya cewek-cewek saja yang dibikin mewek oleh lagu Insan Biasa Oleh lagunya Lesti Tetapi, cowok yang ada di dalam mobil tersebut pun Persahabat ya, terlihat menangis ketika meresepi lagu Bunda Lesti Ini luar biasa persahabat ya Insan biasa mampu membuat semua orang pendengarnya Tentunya ikut merasakan lagu tersebut, isi lagunya Pria di dalam mobil ini pun bersahabat, ya. Tentunya, tak henti menangis ketika mendengar lagu "Bunda Lesti Masya Allah". Mudah-mudahan ya Bunda Lesti selalu banyak dukungan dari semua kalangan, Amin. Kemudian juga Persahabat, kita simak juga ya di postingan selanjutnya. Bunda Lesti Kejora juga ini masuk berita RCTI Infotainment. Suara indah Lesti saat mengaji emang keren banget, luar biasa, sangat merdu, bikin adem semua orang yang mendengarkannya. Tak hanya pandai bernyanyi, Bunda Lesti Kejora pun sangat pintar banget mengaji. Masya Allah. Melihat berita yang sungguh bahagia Membuat kita pun adem persahabatnya mendengarkannya Apalagi Buddha Lesti melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Pas banget persahabat ya Di bulan suci Ramadhan Mendengarkan lagu Mendengarkan tentunya suara-suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran Membuat kita pun menjadi tenang, tenteram, damai Luar biasa, Masya Allah Kemudian juga, para ya, berikutnya, berikutnya di sini juga terlihat Fanbase yang luar biasa Yang sedang membagikan takjil gratis kemarin Di kawasan Depok, para masyaallah. Masya Allah Ini di wilayah Depok ya Dari kearasan sales 24 Lar Bersama tim lainnya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk para fans yang sudah tetap ikut andil di acara berbagi takjil gratis. Persahabat, Masya Allah, mudah-mudahan juga lancar segala urusannya. Dan semoga selalu diberikan kemudahan segala apapun yang dilakukan, rezekinya berkah barokah, selalu amin. Walaupun diterjang hujan, persahabat, ya, tetap semangat. Luar biasa Dan tentunya begitu banyak doa baik yang diberikan juga untuk Leslar Ini salah satunya persahabat ya Yang sudah mendapatkan takjil gratis Dan memberikan ucapan doa untuk Leslar Dan semuanya Masya Allah mudah-mudahan doa baik dari kalian Ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin banyak doa baik untuk kita semuanya lesel lovers terutama untuk anggota grup dekatemoms persahabat yang sudah memberikan takjil gratis doa baik pun mengalir juga untuk idola kesayangan kita Rizky Miller Lesti beserta keluarga Masya Allah, luar biasa kemudian juga persahabat, ya kita lihat nih informasi penting banget untuk warga Konoha diingatkan tanggal 31 Maret 2023 hari Jumat nanti bakal ada acara grand opening Store Manja Ivan Gunawan Margo City yang akan menampilkan Lesti Kejora di acara tersebut. Makin gak sabar nih spesial banget nih performance Lesti Kejora yang akan memeriahkan acara grand opening Store Manja Ivan Gunawan di Margo City Depok. Wow, ini kejutan juga Ngabuburit bareng Buna Lesti Di acara Grand opening store Banji Gunawan Semangat Untuk warga Konoha yang belum Mencatat jadwalnya Silahkan dicatat persahabat ya Tepatnya hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 Jamnya itu jam 15.00 Waktu Indonesia Barat Atau jam 3 sore Yang dekat lokasinya Langsung aja kalian mampir ke Margo City Depok, persahabatnya tanggal 31 Maret 2023. Mudah-mudahan acaranya lancar, mudah lesa kejara pun selalu diberikan kesehatan, amin. Masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin hari ini? Tetap semangat, tetap ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Pilar tentunya tanggapan kalian silahkan berkomentar baik mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh